nyemplung kah? kita? bu di Taman nasional Utsolo, pemandangan sangat alami. Hai, hai, lagi di tempat santai kita di kapal teman-teman masih negu cool, cool. mau naik kapal ini hmm? nah, kita lagi di Taman Sundas Bangal kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ini bersama Bringles Mr. Bringles. dan ini ditemui lagi negosiasi. Jadi Taman Nasional Sebangau. Tempat kuluhnya sangat jos, Bro. Arep makan apa? Asgo pecele. Iya, iya, iya. Para wisata untuk apa datang ke lokasi sini? Rugi kalau sudah ke Palangkaraya ke sini. Ya, kalau sudah datang harus mampir ke Taman Nasional. Kalau Anda sudah ke Palangka, kalau sudah datang ke sini, rugi wisatanya asik di sini. Ayo kita lanjut lagi ya. dan menjajal mencicipi panganane. Cicipan ana sawu bangau. Tapi di isuk iki aku mangan suga iso iki panganane. Ngopi ya. Ini somuna ulin tuh. Ini asli. Tetep berlaku. Asli ini juga kompornya dari kayu ulin, Bro. Masih asli. khas sedih khas mata tengah Kayu ulin atau kayu Ini udah rajo ape ha si ape yo aku itu ape rajo ada kos kosan guys, tuh guys, tuh, kos kosan elit. ada kos kosan murah itu guys, disewakan guys. daripada nyewa barak mending itu guys, murah tapi nggak ada pintunya. terima tamu, tempat santai bro. Thank you. So. Oh ini. Bro, ini guys. Ini oh, liar, liar bro. apa bro kayu-kayu uh, Kalimantan itu ini ada akar-akarnya ya. masih dah kering kuat sekali nih bro oke okay. kita lanjut ke eh, oke okay, guys Tuh, itu ada kita naik sana enggak ya Aku wedi ya, kamu ketinggian. Aku ketinggian, berapa? Ketinggian kita naik aja, guys. Ya, naik dulu aja. Sekarang kita naik kapal. Oke, okay? kita sibuk sini.